Selamat berjumpa kembali dengan channel Ki Ageng. Saat ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh warga desa yang ada di sekitar saya ketika kami makan di warung Pertanyaannya sederhana, apakah itu politik? Kalau politik baik, kenapa negara ini dalam situasi terus-menerus adanya pertengkaran dan pertikaian. Ya, tidak semudah yang kita duga bahwa kita harus kembali kepada apa itu hakikat politik ya. Ya, pada dasarnya hakikat politik itu satu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, tujuan dari satu komunitas atau masyarakat, sedangkan tentu tujuan hidup ini adalah tentang kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedua adalah keadilan yang dijalankan, ya, seadil-adilnya oleh para pemimpin. Jadi, politik itu mempunyai tujuan yang mulia, lalu. Kenapa politik itu selalu ada pertengkaran? Ya, sudah, para tentu, karena politik itu satu cara untuk memilih pemimpin, dan orang banyak yang ingin menjadi pemimpin, sehingga disitu maka muncullah berbagai kelompok yang berbeda-beda untuk memilih pemimpin. Jadi, pertentangan atau perdebatan ya, atau kompetisi itu selalu muncul setiap saat lalu politik memberikan satu platform ya memberikan satu rumus atau memberikan satu payung hukum agar supaya pertengkaran atau ya perdebatan atau kompetisi itu berjalan secara adil terbuka dan bertanggung jawab Oleh karena itu berbagai sistem yang diterapkan ada sistem yang bersifat langsung, pemilihan, pemimpin secara langsung, ada yang melalui perwakilan ada dua-duanya ya. langsung, tetapi juga perwakilan dan eh, di dalam relasi eh, kekuasaan dan rakyat inilah yang sesungguhnya menjadi problematika di dalam teori-teori uh, politik. Karena bagaimanapun juga dua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku. Lalu siapakah aktor di dalam uh, politik ini? Yaitu warga negara yang terpilih. Warga negara yang mempunyai uh, kredibilitas dan integritas yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpinnya. Maka ada pemilihan umum, pemilu dan pemilihan uh, kepala daerah, pemilihan kepala desa dan lain-lain. Dan sistemnya adalah uh, siapa yang banyak itu yang menang ya sesungguhnya pada awalnya di uh, Yunani sendiri uh, demokrasi ini kurang ideal ya. karena rakyat yang memilih itu mungkin saja karena lebih banyak dibandingkan dengan uh, sebagian kecil dari orang yang sesungguhnya mempunyai kemampuan yang baik tetapi karena uh, rakyat yang banyak, sehingga ya mayoritas rakyat itulah yang menang dan biasanya dari kelompok-kelompok mereka maka Aristoteles juga menyaksikan bahwa demokrasi itu bisa berjalan lancar apabila memenuhi ya standar kompetensi dan integritas tapi kenyataannya uh, rakyat sendiri punya pilihan yang lain yang mungkin tidak memenuhi standar itu tapi menang di dalam kompetisi pemilihan pemimpin, karena mendapatkan suara terbanyak, dan kalau sekarang, kemudian selalu saja ada pertikaian atau perbedaan pendapat antara pemimpin yang ada yang dipimpin, ya, karena masing-masing uh, pihak, masing-masing kubu yang menang akan mempertahankan yang kalah akan merebut kekuasaan. Sehingga itulah yang menjadi pokok persoalan. Hanya saja bagaimana politik ini dapat memayungi semua kepentingan ini agar tidak terjadi kekerasan, tidak jadi anarkistik misalnya. Nah, kalau Machiavelli lebih tegasnya bahwa ya karena mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan itu dibutuhkan suatu uh, taktik dan strategi. Dan cara-cara yang digunakan itu tak terbatas. Oleh karena Machiavelli mengatakan bahwa ya dengan cara apapun dapat digunakan apabila itu untuk mempertahankan kekuasaan dan juga untuk merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, di dalam politik, itu, kita mesti harus berpikir secara ajaknya. Politiknya sendiri itu kan bagus tadi, digunakan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, menanamkan rasa aman, damai, sejahtera, begitu. Hanya saja eh, karena cara-cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan itu bergantung juga kepada sistem politik maupun kepada pribadi atau karakter dari pemimpin itu sendiri oleh karena itu demokrasi yang baik adalah yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan dan antara kekuatan massa dan kekuatan elit politik yang tengah berkuasa, ini selalu saja terjadi ketegangan-ketegangan karena proses-proses politik, jadi yang saya katakan sebagai proses pengambilan politik yang sepihak itu bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan oleh karena itu masing-masing antara rakyat dan penguasa rakyat sendiri ingin Kepentingannya dilindungi dan ke pencapaian kesejahteraan itu transparan, dapat dimengerti secara lebih mudah. Hanya saja dalam hal ini penguasa sendiri yang dalam tanda petik adalah selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Hanya saja caranya mungkin yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat nah perbedaan ini uh, sesungguhnya dapat dijembatani oleh lembaga legislatif lembaga yang mewakili aspirasi dari masyarakat hanya saja terkadang juga uh, aspirasi masyarakat ini uh, terhenti pada kepentingan kepentingan pribadi masing-masing yang mewakili itu. sehingga uh, di dalam negara-negara yang kuat itu senator atau uh, anggota legislatif itu betul-betul dipilih orang-orang yang punya komitmen dan identitas yang tinggi untuk membela kepentingan yang diwakili itu namun demikian ya di dalam banyak hal uh, oleh karena ya keterbatasan-keterbatasan penyaluran aspirasi itu juga bisa dikalahkan dengan kepentingan politik praktis. Misalkan mempertahankan jabatan, ataupun mempertahankan bisnis, juga kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, di dalam carut-marut hubungan antara rakyat dan kekuasaan inilah yang kemudian disimpulkan menjadi pokok atau inti dari apakah itu politik. Sehingga kalau kita sekarang ini percaya terhadap uh, demokrasi maka agar supaya tidak terjadi berbagai macam uh, ya split atau pertikaian atau perdebatan uh, di dalam masyarakat yang harus dikembalikan pada prinsip-prinsip uh, pencapaian kesejahteraan secara transparan, terbuka. Berpartisipasi masyarakat secara luas Dalam proses kekuasaan Yang kedua juga Kekuasaan itu memberikan Keadilan yang sama terhadap seluruh Warga masyarakat maupun Terhadap penguasa semula. Sehingga Rasa keadilan dan rasa Kesejahteraan itu dapat dirasakan oleh masyarakat Sehingga hal ini dapat Memberikan ketentraman dan ketenangan Namun demikian Bagaimanapun juga sekarang ini lahirnya berbagai media elektronik khususnya media sosial di mana setiap orang mampu menjadi sumber mampu ya mengungkapkan pendapatnya secara pribadi mampu mengatakan apa saja yang dia pikirkan ya, tanpa eh, melalui saluran-saluran yang sifatnya itu formal sebagaimana yang dikendaki oleh politiknya. Jadi ada dua kamar ya, satu kamar publik yaitu tempat di mana opini atau pendapat masyarakat secara bebas dapat dipertukarkan. Yang kedua adalah saluran resmi atau yang bersifat konvensional. Nah, di dalam politik itu juga tidak semudah yang kita bayangkan karena uh, politik sendiri juga mempunyai kamar-kamar yang masing-masing uh, selalu berusaha untuk uh, ya, mempertahankan uh, kuasa mereka karena untuk melindungi kepentingan-kepentingan uh, tertentu. Mungkin dari kelompok, ya mungkin kita tidak tahu siapa, tidak tahu aktor-aktornya. Hanya saja, orang membayangkan cara berkompetisi di dalam politik itu ya seperti permainan sepak bola, ada pemain inti, kemudian ada penonton yang aktif yang ada di stadion, tapi juga ada penonton yang ada di luar. Bahkan ada penonton yang tidak tersentuh di dalam politik yang disebut dengan ya kaum eh, apat, apatik. Ya, kaum apatik ini adalah orang yang tidak uh, serta-merta memikirkan apa itu politik, apa itu keadilan, apa itu uh, kesejahteraannya Karena ya biasanya mereka tidak mempunyai uh, kepentingan dalam hal berurusan dengan persoalan-persoalan uh, kenegaraan. Juga tidak uh, berpikir tentang uh, dirinya sendiri maupun pelopoknya. Ya, penting, mereka menjalani ya, kehidupan secara lebih bebas, ya, tanpa diikat oleh aturan-aturan yang uh, sesungguhnya dikenakan pada setiap warga negara. Nah, jawabannya, lalu apa yang disebut uh, politik? Ya, jawabannya bahwa masyarakat itu sebagai arena berkompetisi. Nah, kalau arena berkompetisi ada sistemnya dan ada sistem yang formal yaitu pemilihan yang kedua ya di luar pemilihan, tetap saja perebutan kekuasaan atau uh, ya upaya-upaya untuk memperoleh kekuasaan atau menjadi pemimpin itu yang menjadi pokok-pokok uh, uh, persoalan uh, politis itu adalah pengertian yang yang barangkali perlu kita sadari sehingga seperti kita menonton sepak bola maka kubu-kubu yang bertempur untuk menang itulah yang kemudian e, bermain dan ya tentu saja wasitnya yang membutuhkan e, wasit yang tegas yaitu masyarakat sendiri yang dapat menilai bagaimanakah e, atau siapakah yang bakal menjadi pemimpin mereka saya kira itu uh, penjelasan saya sehingga normal bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang dapat berpartisipasi ya, baik melalui opini publik maupun pendapat uh, maupun juga datang ke tempat-tempat pemungutan -tempat suara untuk menentukan pemimpin seperti dan semoga peraturan-peraturan yang memberikan petunjuk rasa damai dan rasa aman kepada masyarakat apabila itu ditaati oleh semua pihak, maka insya Allah politik itu akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.